Pelajaran 1 Belajar Makroj Nah teman-teman, yuk kita mulai pelajaran pertama yaitu belajar Makroj yaitu tempat keluarnya huruf agar dapat dibedakan antara huruf yang satu dengan yang lainnya Yuk kita mulai belajarnya Huruf alif, sumber asal suaranya berasal dari tenggorokan bagian bawah. Alif, alif, alif. Huruf ba, sumber asal suaranya berasal dari bertemunya antara kedua bibir bagian dalam. Ba, ba, ba. Huruf ta, sumber asal suaranya berasal dari punggung ujung lidah. Pada posisi pangkal gigi seri bagian atas. Ta. Ta. Ta. Huruf sa. Sumber asal suaranya berasal dari ujung lidah pada posisi menempel pada ujung gigi seri atas. Sa. sa. sa. Huruf jim. Sumber asal suaranya Berasal dari lidah bagian tengah Menyentuh langit-langit bagian atas Jim Jim Jim Huruf H Sumber asal suaranya Berasal dari tenggorokan bagian tengah H H H Huruf H Sumber asal suaranya Berasal dari tenggorokan bagian tengah ho. Ho, ho. Huruf dal Sumber asal suaranya berasal dari punggung ujung lidah pada posisi pangkal gigi seri bagian atas. Dal Dal Dal Huruf dal Sumber asal suaranya berasal dari ujung lidah pada posisi menempel, pada ujung gigi seri atas. Zal. Zal. Zal. Huruf ro Sumber asal suaranya berasal dari awal punggung ujung lidah. Pada posisi gusi atas. Rok. ro ro Huruf Zai. Sumber asal suaranya berasal dari ujung lidah. Pada posisi 2 gigi seri bawah. Kemudian suara keluar. Melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Zai. Zai. Zai. Huruf Sin. Sumber asal suaranya berasal dari ujung lidah. Pada posisi dua gigi seri bawah. Kemudian suara keluar. Melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Sin, sin, sin. Huruf Shin. Sumber asal suaranya berasal dari lidah bagian tengah menyentuh langit-langit bagian atas. Shin, shin, shin, Huruf Sod. Sumber asal suaranya berasal dari ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah Kemudian suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah. Ford Ford Ford Huruf DOG Sumber asal suaranya berasal dari salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas. DOT DOT DOT Huruf TO Sumber asal suaranya berasal dari punggung ujung lidah pada posisi pangkal gigi seri bagian atas. TO TO TO Huruf ZO Sumber asal suaranya berasal dari ujung lidah pada posisi menempel pada ujung gigi seri atas. ZO Zo, Huruf Ain. Sumber asal suaranya berasal dari tenggorokan bagian tengah. Ain, Ain, Ain. Huruf Rin. Sumber asal suaranya berasal dari tenggorokan bagian atas. Rin, Rin, Rin. Huruf Fa. Sumber asal suaranya berasal dari bibir bawah bagian dalam pada posisi menempel pada gigi seri atas. Fa Fa Fa Huruf Kof Sumber asal suaranya berasal dari pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak paling belakang setelah tenggorokan. Kof, kof, kof. Huruf kaf Sumber asal suaranya berasal dari pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak ke depan sedikit setelah kof Kaf Kaf Kaf Huruf lam Sumber asal suaranya berasal dari ujung tepi lidah pada posisi gusi atas. Lam, lam, lam, huruf mim. Sumber asal suaranya berasal dari ketemunya antara kedua bibir bagian dalam. Mim, mim, mim, huruf nun. Sumber asal suaranya berasal dari ujung lidah pada posisi gusi atas di bawah sedikit setelah lam. Nun. Nun. Nun. Huruf wow. Sumber asal suaranya berasal dari kedua bibir ke depan dengan membuka celah sedikit. Wow. Wow. Wow. Huruf h. Sumber asal suaranya berasal dari tenggorokan bagian bawah. Ha. Ha. Ha. Huruf ya. Sumber asal suaranya berasal dari lidah bagian tengah menyentuh langit-langit bagian atas. Ya. Ya. Ya.